tiga dua satu action halo semua nama gue Willy Riko pakai gue aja lah ya yeah, yeah. halo semua nama gue Willy Riko uh, tahun ini uh, umur dua puluh satu terus statusnya ya udah tau lah ya nah pas itu uh, ambil jurusan biba terus mau naik tahun keempat Oke, jadi gini ceritanya. Ku Jadianku dahsyat dan ajaib, kau membantuku menenun aku dengan indah untuk suatu tujuan yang. berharga inilah hidupku kau yang memiliki hak sepenuhnya Pakailah hidupku sesuai kehendak Sadar kejadianku dahsyat dan ajaib kau membantuku menenun aku dengan indah untuk suatu tujuan yang. pandang berharga Inilah hidupku Kau yang memiliki Hak sepenuhnya Pakailah hidupku Sesuai kehendakmu Gak bisa, gak bisa gua gini terus. Oke, jadi buat kalian semua yang nonton Aku mau nyampein beberapa poin Jadi, pertama Buat kalian yang merasa dirinya gak layak atau gak berharga karena perlu merasa seperti itu Karena Tuhan sendiri udah layakan dan Ya memang kita tuh berharga gitu Nah aku punya satu tagline If you know your identity Then you will know the purpose of your life God bless Semuanya Anak muda Kita, anak muda Nuknya